Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang 4 yang bakal tajam melintir di awal tahun 2022 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramadhan berikutnya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 Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambilkan kesimpulan, ataupun yang memperkuat suatu amalan zodiak yang bakal tajam menempel di awal tahun 2022 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya. tujuh zodiak yang pertama adalah fork of one, ataupun empat tempat untuk sidik yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang di mana Sidik gambarkan seorang Taurus bakal tanya melintir di awal tahun 2022. Di sini terjadi dikarenakan seorang Taurus akan menerima empat pekerjaan, empat karir, yang di mana di sini nilainya sangat besar, yang mampu mendokter keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Taurus akan bekerja sama dengan pasangan untuk melakoni usaha tersebut. Dan di sini juga seorang Taurus bersama pasangan akan membuka usaha cabang usaha yang baru yang dimana di sini mampu mendokter keuangan finansial lebih bagus lagi. Sehingga di sini dikategorikan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang bakal tajam melintir di awal tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah page of pentagon. Secara umumnya page open pentakel itu diartikan seorang anak dan di sini mengembangkan sosok seorang taus merupakan sosok seseorang yang bakal tajam melintir di awal tahun 2022. yang dimana di sini terjadi berkat doa dan dukungan dari seorang anak dan di sini seorang taus bersama pasangan bertujuan untuk membahagiakan seorang anak yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah the hangman. Secara umumnya dohanggement itu diartikan pasrah namun yakin yakin karena kuat dan jika kartu kata dohanggement kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang taus bersama seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan melakoni sebuah usaha yang baru dan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak serta yang bernilai besar akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang dimana di sini selalu didoakan dimotivasi oleh seorang anak serta di sini seorang taus dan pasangan akan mempunyai tujuan untuk membagiakan seorang anak yang membuat pintu rezeki akan semakin bagus dan membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi sehingga di sini dikategorikan sosok seorang harus merupakan sosok seseorang yang bakal tajam melintir di awal tahun 2022 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of Swords untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini dikategorikan seorang Aquarius bakal tajam melintir di awal tahun 2022 sini terjadi dikarenakan seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang baru yang mana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan di disini juga digambarkan seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha yang dimana di disini bentuk usaha sendiri usaha pribadi usaha tambahan yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King of pan Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana di sini ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari Aquarius, yang mampu mendongkat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha yang baru, usaha tambahan yang didukung oleh orang tua. Yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan aquarius sendiri, dan jika kartu dengan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan sosok sese seseorang aquarius merupakan sosok sese seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan melakukan sebuah pekerjaan yang baru, mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru dari seseorang yang lebih tua dan didoakan oleh orang tua akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini dikategorikanlah seorang Aquarius bahkan Cancer melintir di awal tahun 2022. Dan untuk kartu yang ketiga adalah eight of pentacle ataupun delapan koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini dikategorikan seorang Virgo bakal tajam melintir di awal tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Virgo akan melakukan sebuah pekerjaan akan fokus kepada pekerjaan dan tidak melihat hasilnya terlebih dahulu. Di sini seorang Virgo lakukan adalah dengan disiplin bekerja dengan fokus bekerja maka hasilnya akan dia dapatkan di kemudian hari yang dimana terjadi di awal tahun 2022 dengan kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang Virgo maka keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Virgo akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang untuk melakukan serta mengerjakan pekerjaan dan di mana di hasilnya akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk sebuah energinya adalah king of sword secara umumnya king of sword itu diartikan seorang yang sudah mata pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang sudah matang pikirannya di dalam bekerja, yang sudah fokus dalam bekerja dan tidak melihat hasilnya terlebih dahulu. Dan di tahun 2022, seorang Virgo akan mendapatkan keperjayaan dan seseorang yang dekat dengan Virgo, seseorang yang lebih tua dari Virgo untuk melakukan pekerjaan yang mana di sini hasilnya akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Virgo sendiri. Sehingga di sini dikategorikan, seorang Virgo bakal tajam melintir di awal tahun 2022. Dan jika kartu doang kita gabungkan dengan sulit yang ketiga di sini, menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan melakukan pekerjaan dengan fokus pekerjaan akan berdampak positif kepada keuangan, mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh orang tua, serta di sini mendapatkan kepercayaan dari. Seseorang yang dekat dengan Virgo untuk melakukan pekerjaan yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan serta disinilah dikategorikan seorang Virgo bakal tajam melintir di awal tahun 2022. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Six of Pentacles ataupun 6 koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok, -sosok seseorang yang bakal tajam melintir di awal tahun 2022. Itu semua terjadi dikarenakan pintu rezeki seorang Cancer akan semakin terbuka, yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer selama ini suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan sosok seseorang yang dermawan, yang dimana di sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer juga akan membuahkan hasil yang maksimal dengan bantuan doa dari seseorang yang ia bantu, yang dimana di sini menyebabkan pintu rezeki akan semakin terbuka, dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya page open itu diaktifkan seorang anak dan di disini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang bakal tajam melintir di awal tahun 2022, yang dimana disini dikarenakan seorang Cancer suka berbagi, suka membantu orang-orang yang membutuhkan, yang dimana sini khususnya anak-anak, yang selalu mendoakan seorang Cancer agar rezekinya lebih bagus lagi, dan jika kartu dalam gamen kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di disini menggambarkan, Seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan suka berbagi kepada semua orang dengan menjadi seorang yang dermawan akan menyebabkan keuangan kehidupan pintu rezeki akan semakin terbuka lagi di awal tahun 2022. Dan di sini semua itu terjadi berkat doa dan dukungan dari seorang anak yang Cancer bantu selama ini. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang bakal tajam melintir di awal tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Taus yang kedua zodiak Aquarius